Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan langkah menginstall WordPress Premium Them. Setelah kita klik connect, pastikan di sini teman-teman. Pastikan pada status directory listing success. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan reload di bawah server ini. Refresh. Klik refresh, hingga tertulis di sini status sukses. Perlu dipahami kembali bahwa yang ada di sebelah kiri, pada local site, ini adalah tempat penyimpanan pada komputer atau laptop. Sedangkan yang di sebelah kanan, remote site, ini adalah penyimpanan pada akun hosting. Antara akun hosting dengan laptop, ini harus disejajarkan terlebih dahulu, maka di sini jika ini adalah folder Candi Sari maka di sini juga folder Candi Sari baik kita buka zoomnya double-klik jika digeser dia masih dalam berupa zip folder ini tidak langsung kita naikkan tapi kita akan buka terlebih dahulu manajemen folder yang ada pada komputer kita buka them ini hasil download pertama kita ekstrak terlebih dahulu buka hasil ekstrak pada v 1 kalau yang macOS ini untuk yang Apple Macbook kita buka untuk yang Windows pada V1.123, double klik. Isinya adalah ada seperti ini. Selanjutnya, yang ini kita ekstrak kembali. LaunchKit WP The Zip. langkah ini tidak diperlukan jika kita menggunakan control panel akan tetapi karena menggunakan subdomain hanya diberi akses untuk ftp file protokol transfer maka kita harus melakukannya secara manual nah inilah hasil ekstrak dari tema wordpress kita jika di double klik isinya adalah ada launch kit yang launch kit ini kita double klik lagi isinya terdiri dari instalasi DEM Premium kita kembali ke DEM sini selanjutnya kita samakan pada file Zilla kita refresh kita buka buka F1 buka hasil ekstrak launch kit buka yang ini tidak usah dibuka lagi tapi langsung nanti dinaikkan naikannya kemana? Kita buka di local site WP content Selanjutnya pada remote site Kita double klik WP content Double klik them Di sini ada satu folder dan satu file Maka yang launch kit ini Folder Kita klik kanan upload Tunggu hingga selesai Saya ulangi, quiet file adalah antrian, file transfer itu adalah file yang gagal, sedangkan yang ini adalah jumlah file yang sukses ditransfer. Pastikan untuk quiet file dan file transfer ini dalam keadaan kosong-kosong. Jika ada notifikasi target already exists, maka kita actionnya adalah pilih override. Kemudian pada always Always use this action, kita klik, klik ok. Saya ulangi, quiet file harus berada posisi kosong dan file transfer juga kosong. Kalau sudah seperti ini artinya tema WordPress Premium sudah kita install, Secara manual melalui ftp filezilla. Langkah selanjutnya kita buka untuk wp-admin. Ini adalah tampilan dari wp-admin dashboard pertama. Kita geser sampai ke appearance. Geser lagi ke kanan, pelan-pelan. Klik them. Di sini ada 2, jika teman-teman ada 5, silahkan nanti bisa dihapus untuk yang versi gratis ini, yang di bawahnya 2022, yaitu 2020 dan 2021, itu hapus saja. Menghapusnya lewat mana? Bisa melalui seperti ini, langsung saja jika ini adalah 2021 atau 2020 maka klik kanan delete saja maka dia akan terhapus kembali ke dashboard kita klik activate selanjutnya teman-teman silahkan langsung saja pada welcome kita klik start kita klik install install plugin install plugin success Selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk menginstal plugin WooCommerce Ini adalah sarana bagi teman-teman akan menjual barang atau produk secara fisik Silahkan lengkapi untuk country region, tulis Indonesia, dan seterusnya. Poscode harus diisi, maka kita akan mencari tahu kode posnya. kita copy masukkan pada sini saran saya centrang untuk mendapatkan suatu tip dan inspirasi dari email yang akan kita terima dari MailChimp kita klik continue apa yang kita jual silahkan teman-teman Pilih sesuai dengan kategori. Jika tidak ada, contoh kita akan membuat suatu pariwisata. Ini kita tulis saja wisata. Pilih pada physical product, klik continue. Berapa produk yang rencananya akan ditawarkan? Pilih antara 11 sampai 100 Apakah menjual di tempat yang lain? Pilih No, kemudian klik Continue. Di sini ada suatu rekomendasi, perhatikan. Klik panah yang ada di kanan, kemudian di sini teman-teman bisa untuk menonaktifkan. Klik Continue, pilih them. Continue with my active them. Set up agak agaplah sudah selesai. Tinggal nanti kita akan menambahkan suatu produk. Ini akan kita abaikan terlebih dahulu. Dilihat dari sini, teman-teman bisa sorot pada pojok kiri atas. Pilih Visit Site. Klik kanan. Open in New Tab. hasilnya seperti ini